Terus berjalan, ulang tak pakai berjuang, berundang seperti kuda. Kalian yang kau berikan tak mampu kuberikan. Aku datang, aku mau timur bedana bedana timur bedana Oh Arang hidup Seperti